Nah, jika teman-teman mendapatkan notifikasi bahwa teman-teman dinyatakan tidak lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Selanjutnya, teman-teman bisa Ingat, subscribe dulu guys Gratis Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan his channel, channel berbagi untuk negeri Pastikan sebelum melanjutkan untuk menonton video ini Jangan lupa klik like, subscribe dan Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dunia pendidikan Oke baik teman-teman semuanya Pastinya teman-teman sudah mendapatkan notifikasi pengumuman hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Yang baru saja dirilis di akun sim PKB kita masing-masing Nah tentunya notifikasi yang kita dapatkan berbeda-beda Banyak teman-teman yang dinyatakan dulu seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 dan tidak sedikit pula yang mendapatkan notif bahwa Peserta calon PPG dinyatakan tidak lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Pastinya notifikasi hasil kelulusan ini sesuai dengan nilai yang kita dapatkan pada saat mengikuti seleksi akademik kemarin Apakah itu memenuhi passing grade Ataukah belum memenuhi passing grade Lantas bagaimana Jika kita mendapatkan notif Tidak lulus seleksi Akademik PPG Dalam jabatan tahun 2022 Nah teman-teman Seperti biasa Kita kembali memperhatikan pengalaman Pada tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 Passing grade Prites PPG dalam jabatan itu adalah 55 Nah nilai passing grade atau ambang batas itu sempat diturunkan Hal tersebut dilakukan karena masih banyaknya kuota PPG dalam jabatan yang belum terisi Peserta yang mendapatkan nilai di bawah passing grade misalnya 50 Itu kembali dinyatakan lolos seleksi akademik dan menjadi calon peserta PPG dalam jabatan pada tahun 2019 baik teman-teman untuk penurunan passing grade sendiri itu tidak selamanya berlaku tiap tahun itu kembali dari kebijakan panitia PPG sendiri dengan memperhatikan jumlah kuota peserta PPG dalam jabatan pada tahun berjalan kemudian jika kita tidak mendapatkan penurunan passing rate atau penambahan kuota, maka teman-teman dipastikan untuk kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti pretest PPG pada periode berikutnya. Teman-teman bisa mempelajari materi-materi yang disesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan pada pretest PPG tahun ini, karena seperti biasa juga bahwa... Kisi-kisi ini tidak akan jauh berbeda dengan kisi-kisi yang akan diterapkan pada pretest berikutnya. Oke baik teman-teman semuanya, demikian informasi yang bisa His Channel sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk teman-teman yang belum berhasil pada pretest kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terkini dari dunia pendidikan Sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh